Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Wa dan adapun seperempat beberapa perkara yang merusak. maka aku menyebut fihi. Fihi pada rubuul muhlikat kullu khalqin setiap manusia madmumin yang dicela warada alquranu bi imatihi warada telah datang alquranu alquran bi imatihi menghilangkan menghilangkan uh, kulu khalkin matmumin nafsi dan membersihkan nafsu membersihkan diri sendiri anhu dari khalkin matmumin wa tadhhiru dan membersihkan hati min ghudari khalqin madmumin wa adkuru dan aku menyebut minkulli wahidin dari setiap satu-satu mintilkal akhlaki dari itu akhlak hatta Definisi kuli wahid, wahaki tahu dan hakikat atau kebenarannya Kuli wahid Di sini yang rubul muklikat itu disebut oleh Musanif Akan diterangkan tentang beberapa manusia-manusia yang tercelah Atau manusia-manusia yang jelek Dan juga yang apa itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Di dalam Al-Quran diantaranya adalah untuk menghilangkan menghilangkan uh, sifat manusia-manusia yang jelek bagaimana kemudian untuk membersihkan uh, diri kita menjadi baik bagaimana karena pada dasarnya uh, semua organ tubuh ini dikuasai oleh hati yang asli bila mana hati kita baik insya Allah semuanya jadi baik kemudian di dalam diri kita ini kan ada pancaindra kan ada mata, ada telinga, ada mulut, ya kan ada akal, ada hati, ada tangan, ada perut, ada kaki dan lain sebagainya lah. Seluruh jasad-jasad manusia bagaimana supaya semuanya itu uh, bisa dikembalikan dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran sehingga akhlak-akhlak yang jelek itu bisa uh, disingkirkan. Sumbaat kemudian aku menyebut sababahu sebabnya kurang kalkin madmumin jadi penyebab manusia itu jelek itu apa aladik aladik yang minggu aladik yang minggu dari ya tawalladu, ya lahir apa sebabu? Kemudian Musonif akan menerangkan tentang sabab-sabab kenapa manusia itu jelek. Hmm? Kenapa lahir atau keluar kejelekan yang terletak pada diri manusia itu kenapa? Nanti akan disebutkan semua. Tumal afatu Kemudian beberapa bahaya Alati al yang Alihah al pada alati al Atau alihah al pada afat Tatarot tabu Tatarot tabu yang e, Menjadi urut Yang akan diurutkan oleh musonif Tatarot tabu yang Apa itu e, Silih berganti Jadi kadang-kadang ada orang itu hatinya jelek kemudian setelah hatinya jelek hati itu connect dengan akal akalnya jelek setelah akalnya jelek kemudian akalnya uh, menggerakkan pendengaran telinga telinganya jelek kemudian matanya digerakkan matanya jelek mulutnya jelek semuanya jelek jadi nanti apa itu akan diterangkan oleh musonif semua. Kenapa kok nyampe terjadi e, seperti itu yang terus menerus pada akhirnya e, diri kita mengalami kerusakan. Kalau rusak dunia nggak jadi masalah. Bagaimana kalau rusaknya nyampe kelak di akhirat. Tumal alamat Tummal alamati, kemudian beberapa tanda-tanda, ini lafat al-alamati, tadinya kan summa'at adkuru sababahu, Tummal afat, sumal afati, ini summa'at kuru al-afati, summal al alamati, Kemudian beberapa tanda-tanda, alati yang biha dengan alamat, tata arrof, Tataan rofu menjadi ketahuan. Tataan rofu menjadi ketahuan. Ale- yang pihak dengan alamat tataan rofu yang menjadi ketahuan. Jadi alamat-alamat atau tanda-tanda orang ini jelek, pendengarannya jelek, pandangan matanya jelek, pembicaraannya jelek, hatinya jelek pergerakan kakinya, perutnya jelek, itu tanda-tandanya apa semua. Nanti disebutkan oleh musannif. Sumatoro al-mu'alijati. Kemudian cara untuk mengobati Alat yang pihak dengan semua turukul mualijati kemudian ini tak ini bukan hal. Semua turukul mualijati kemudian beberapa cara, beberapa cara mengobati alati yang biha dengan turuk minha dari turukul mualijah. Ya takol ya berhasil. Oboturu. Kemudian Musonif nanti akan menerangkan Tata cara untuk mengobati Akhlak-akhlak yang jelek Pandangan mata yang jelek Sebab kalau ini tidak diilmuni Bahaya Makanya kan beliau mengatakan Banyak orang-orang ahli fikih Kelihatannya alim Luar biasa Tapi gara-gara mereka tidak paham Tasawuf, tidak paham zuhud tidak paham ilmu untuk mengobati semuanya itu gara-gara tidak paham tentang itu kemudian ilmu fikihnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. nyampe-nyampe Imam Malik mengatakan mantafak hmm? bila apa tasawufin hmm? Fatafasak jadi kalau ada orang ahli fikih tapi dia tidak Menjalankan ilmu tasawuf Yaudah Fasek dia Kuludhalika makrunan Kuludhalika semua itu Makrunan disertai Bishawahitil ayati Dengan beberapa Bukti ayat Nanti Musanif akan menyodorkan beberapa Ayat Quran untuk menguatkan semua itu Dan untuk mengobati semuanya itu Sebab pada dasarnya Ilmu yang benar-benar ilmu Itu ya rujuknya di Al-Quran Cuma memang Al-Quran ini harus Harus, harus dibahami oleh orang Orang yang otaknya jernih Otaknya hebat, tidak seperti saya Kalau saya ini kan orang bodoh Saya Orang bodoh, enggak Enggak sehebat beliau-beliau yang luar biasa Orang seperti saya Yang asli itu tidak tidak, tidak pantas Dan tidak, tidak waktunya Untuk menerangkan ikhya Orang seperti saya yang menerangkan Narbaim Adapun saya ini Naji ini Yang asli bukan untuk panjangan semua Saya menyampaikan Ikhya Ulumidin Itu yang asli itu untuk menasehati Saya sendiri bukan untuk orang lain Adapun panjenengan semua Mengikuti kajian saya itu tidak saya yang nyuruh urusan panjenengan itu. Adapun saya umumkan di Facebook atau saya urus apa? Hah? Saya umumkan itu hanya apa itu sifatnya hanya saya ajak musyawarah bareng. Semoga saja ya saya yang bodoh ini yang belum bisa apa-apa, semestinya saya ini tidak berhak untuk membaca ihya. Semoga saja dengan barukahnya membaca ihya ulumitin. Saya senantiasa dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Kebodohan saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa dan semoga dengan uh, kitab yang keramat ini Allah anugerahkan kepada saya ridho uh, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. semua itu makrunan disertai bisawahitil ayati dengan beberapa bukti ayat wal akhbari dan beberapa hadis. Wallahari dan beberapa perkataan ulama. Jadi kalau Quran itu adalah wahyunya Allah. Sedangkan hadis, akbar adalah perkataan Baginda Rasul SAW. Kemudian athar, athar itu adalah perkataannya para ulama. Jadi para sahabat, para tabi'in, para tabi-tabi'in. Namanya athar. Wa'ammarubuulmunjiyati. Dan ada pun seperempat beberapa yang menyelamatkan Mohon maaf Saya terus terang Saya ngaji ikhya ini Saya tidak persiapan Jadi kami tidak persiapan Jadi eh, langsung end the point saya ngaji Kalau salah tolong panjeningan, eh panjenengan benarkan sendiri hmm. Jadi saya apa itu ngaji ya midin ini memang kami sengaja untuk tidak kami persiapkan dan saya akan mengandalkan apa itu mata hati saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong saya dari kesalahan. Guru Maka aku menyebut fihi pada rubu'ul munjiat kula kholkin setiap manusia kholkin ini maknanya kholqin ini manusia ini bukan makhluk-makhluk ada makhluk hidup, makhluk mati kemudian ada hewan, enggak kholqin ini artinya manusia mahmudin yang terpuji mana daripada makhluk atau manusia yang terpuji adalah manusia yang mendapatkan ridho dari Allah dengan mengikuti firman-firman Allah Meneladani eh, akhlak-akhlaknya Rasulullah dan eh, Sami Nawu'atona dengan fatwa-fatwa ulama. Sebab pada dasarnya yang paham betul tentang quran hadis ini para ulama. Sehingga kita-kita ini tidak bisa langsung jujuk kepada Al-Quran hadis itu, nggak bisa. itu Nggak bisa, sering aku katakan bahwa... Orang memahami ilmu agama Lewat Al-Quran Itu seperti orang kelaparan Kemudian mereka makan padi Ya keloloten Keloloten tenggorokannya bisa ruwet Nyampe perutnya bisa ruwet itu. Nah, begitu juga orang memahami ilmu agama Langsung dengan sunati rasul Seperti orang kelaparan Lalu mereka makan Makan beras Jadi walaupun padinya itu Sudah diapa? Sudah diproses, sudah diseleb Kemudian jadi berdas Itu jangan langsung dimakan Bagaimana supaya kita bisa makan Yang enak, yang nyaman Caranya adalah Datang di tempat restoran Di restoran itu Bermacam-macam menu Sudah disiapkan semua ada menu untuk orang yang sehat walafiat, ada menunya orang yang stroke, ada menunya orang yang kena liver, ada menunya orang yang eh, kena penyakit jantung, itu sudah disiapin semua, sehingga Hadirnya Matyab Syafi'i, Matyab Hanafi, Matyab Maliki, Matyab Ahmad bin Hambal Ini adalah restoran-restoran yang semestinya kita-kita yang masih awam seperti saya ini Bisa menikmati ilmu agama lewat fatwa-fatwa ulama itu Rasulullah pernah mengatakan bahwa apa itu umatku tidak akan setuju dalam kesesatan itu bukti bahwasanya sepanjang zaman ulama-ulama ini eh, akan eh, diarahkan nama Allah Subhanahu Wataala. siapa yang mengatakan bahwa apa itu ulama-ulama eh, itu eh, tidak mendapatkan arahan dari Allah, maka sesungguhnya mereka itu telah mengkhianati apa yang disabdiakan oleh Rasulullah s.a.w. Hmm? Bukankah Rasulullah hmm. mengatakan? al ulama wa al lam walakin yurithul jadi para ulama-ulama itu yang mewarisi Rasulullah setelah Rasulullah wafat agama ini dibawa oleh para ulama para kyai nggak benar kalau panjengan-panjengan ini memahami agama langsung Quran kalau nggak percaya coba masa kamu memahami bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Coba pahami juga. Pasti pikiran ini kan akan keliru itu. Dengan menyebut nama Allah apa juga? Mananya menyebut itu apa? Ar-Rahman yang Maha pengasih apa mananya Ar-Rahman? Ar-Rahim apa? Tanpa fatwa-fatwa ulama enggak bisa gitu. Makanya kan sumber fikih itu kan ada empat kan. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Nomor dua adalah hadis, nomor tiga adalah ijma, ijma itu kesepakatan ulama, nomor tiga adalah kias, kias itu menyamai hukum, menyamai-nyamakan hukum, apa itu onta wajib zakat, sapi wajib zakat, kambing wajib zakat, bagaimana dengan kerbau, di Timur Tengah nggak ada kerbau. Kalau ada kerbau, bagaimana juga kerbau itu pengen mandi, pengen membutuhkan air yang banyak. Setelah diteliti oleh banyak ulama, eh kerbau itu bagian dari sapinya orang Indonesia, gitu. Atau sap apa <laughs> sapi itu jenis sapi, gitu. sehingga kerbau juga wajib jakat. Begitu juga seperti eh, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Abi Hanifah. Beliau uh, tidak mengkrucutkan perkara yang wajib zakat hanya apa itu uh, al-an'am, uh, apa itu uh, hewan ternak, kemudian apa emas perak, kemudian barang tambang, barang temuan, pendeman itu, terus almat umat tidak cuma lima saja. Imam Madinah Hanifah mengatakan bahwa semua pekerjaan yang menghasilkan keuntungan semuanya wajib zakat. Ini kan apa itu beliau ini berfatwa dengan menghadirkan mengkias-kiaskan apa itu hukum satu ke hukum yang lain. Wa amma rubul muntiyati fa adzkuru fihi kull khalqin mahmudin wa khoslatin. Wa khoslatin dan uh, Wa khuslah maka aku menyebut Fihi pada rubu'ul munjiat Kula Setiap manusia mahmudin yang terpuji Wa khuslatin Dan perangi Atau perbuatan marhubin Wa khuslatin dan Perangi marhubin Uh, yang yang disenangi, fiha pada apa fiha al biasanya gitu kalau dia kalau kalau mananya jawa, marhubin fiha, fiha pada al Kembalinya seperti itu, fiha pada khusrah. Min minhisalil mukarrabina dari beberapa perangainya orang-orang yang dekat kepada Allah wasiddiqina dan beberapa siddiqin pada dan beberapa orang-orang yang jujur siddiqin allati yang biha ya taqarrabu al-abdu min alamin Alati yang biha dengan alati. biha dengan alati-alati itu kembali pada qishal hmm. ya taqarrabu Ya takar robu mendekat Al-abdu hamba Min robbil alamina Dari Tuhan semesta alam Di sini apa itu uh, mesonif akan menerangkan tentang Seperempat uh, Seperempatnya itu dari Perkara-perkara uh, yang menyelamatkan manusia Nanti akan diterangkan Tentang manusia-manusia yang baik Perangi-perangi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala Meliputi dari peranginya para orang-orang yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan para orang-orang yang jujur hmm, di mana dengan adanya kisol atau akhlak-akhlak perangai-perangai ini yang menjadikan kita takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan aku menyebut Fi kulli hmm. di setiap perangai di setiap apa itu pembahasan-pembahasan hadiah Haddaha -pembahasan. Definisinya Wahaki kotaha dan Kebenarannya atau hakikotnya Haddaha wahaki kotaha dan Sababnya Sababnya khuslah Alladhi Alladhi yang Fihi dengan al Tastalibu. Menarik. Tastalibu. Jadi tertarik. Wa samraduha allati minya tustafadu. Haddaha wahaki kotaha wasababaha Wasamrotaha dan buahnya khuslah Alati alati yang Minha dengan alati atau tamroh Tustafadu Tustafadu Bermanfaat Wa alamataha dan alamatnya khuslah Alati yang Biha dengan alamat tat'arrafu ta tat'arrafu ta wa 'alamataha dan 'alamatnya khuslah allati yang biha dengan alamat tat'arrafu kelihatan wa fadilatah dan keutamaan khuslah allati yang li'ajliha karena tujuan fadilah diajri karena uh, tujuan fadilah fiha pada khoslah fiha yurghapu ma'ama waratiha min shawaqidi sirr wa fadilah tah allati li ajliha fiha pada khoslah yurghapu disenangi. Ma'ama bersama dengan sesuatu warode, warode yang datang via pada khoslah Min giti syari dari beberapa buktinya syarak wal akli dan akal. Di sini nanti akan uh, disebutkan beberapa perangai. Beberapa akhlak, beberapa pekerjaan eh, Dimana dengan eh, pekerjaan itu eh, Seorang hamba itu bisa semakin mendekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ta eh, Dimana sini nanti akan disodorkan beberapa dalil Yang diambilkan dari dalil syara Dalil, -dalil syara ya dari Al-Quran dan, dan hadis <tuh>. Dan juga dalil akli Dalil akli itu meliputi Meliputi ijma'ul ulama dan meliputi kias. Dan sungguh benar-benar membuat karya tulis Anasu an ulama. Anasu an ini artinya ulama, bukan manusia-manusia awam itu. Bukan di sebagian inilah beberapa makna kutuban beberapa kitab banyak ulama-ulama yang menyam, apa itu membuat karya-karya tulisnya tentang apa itu sifat-sifat e, yang menjadikan orang itu e, diselamatkan oleh Allah Subhanahu sehingga mendapatkan ahlakul karimah walakin yata hadal kitab anha bihum satu umurin walakin yata dan tetapi menjadi beda hadal kitabu bu ini kitab anda dari kutub sati Umurin dengan dengan eh, lima beberapa perkara. Di sini dikelompokkan oleh musanni oleh Imam Ghadli dengan lima perkara. Al-awalu yang pertama hal haluma haluma haluma kalau bahasa Jawanya itu ngudari barang jadi apa e, apa ngudari barang e, ikatan yang sudah dilepas itu haluma melepaskan sesuatu akodu yang telah mengikat hub badama. jadi apa itu yang pertama adalah Memudahkan Apa itu Membuka sesuatu yang telah Para ulama-ulama itu telah Mengikatnya Wakash fuma Dan membuka Sesuatu Ajmalu Ajmalu yang Menggelubalkan Para ulama Hubadamah jadi apa itu uh, membuka membuka uh, sesuatu yang telah meng mengglobalkan mengglobalkan tentang keterangan uh, semuanya itu. Atani yang nomor 2. Tartibuma. Tartibuma mengurutkan sesuatu. Betatu. Yang telah murat marit yang telah apa kucar kacir bahasa Jawanya badatu yang telah bercerai bercerai hubadama badatu yang telah uh, memporak porandakan hubadama wanat dan mengatur barang dan mengurutkan barang farroku yang memisah misah hubadama ini apa itu eh, yang menjadikan beda eh, Yahudi Mudin dengan kitab-kitab yang lain di sini, asal itu yang ketiga, ijazuma meringkas barang. tawalu yang telah memanjangkan hubadama, wadobtuma, wadobtuma, dan... Duptun itu kalau bahasa Jawanya itu melanggeri. Melanggeri itu artinya membatasi. Watobtuma dan membatasi barang kororu yang telah menetapkan para ulama hubadama. Arrobiu, mohon maaf kami terus terang tidak menggunakan bahasa Jawa karena yang mengikuti kajian ini dari berbagai Uh, Teman-teman yang ada di media sosial Yang banyak yang nggak bisa bahasa Jawa gitu, Jadi kami uh, sampaikan dengan bahasa Indonesia kasih. ar yang nomor 4 ya. Hadfuma membuang sesuatu Karoru yang mengulang-ulang para ulama Hu badama Karoru yang mengulang-ulang para ulama hubadama. Wa'ifba tuma dan menetapkan barang harroru yang telah nintingi, yang telah apa itu uh, mengintisarikan gitu wa hmm. tuma dan menetapkan sesuatu harroru harroru yang telah menyaring para ulama hu padama al yang nomor 5 tahkiku umurin mentahkikan beberapa perkara gomidotin yang samar ikhtasot gomidotin yang samar Ihtasot alal afham Ihtasot yang jauh Alal afhami dari beberapa pemahaman Lam yata'arot Laha fil kutub Lam yata'arot yang Lam yata'arot yang tidak tersinggung Laha pada umur Fil kutubi di beberapa kitab asalan sama sekali jadi nanti Mustanif akan uh, uh, menakikan beberapa perkara yang yang samar, yang sulit untuk dipaham, yang tidak pernah disinggung oleh para ulama dalam karya-karya tulis beliau. ya demikian. Pertemuan ini malam terakhir di Batam, insya Allah besok pagi. Besok pagi jam 7 kami langsung berangkat ke Jawa karena ada kajian di Pemalang. Semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.